Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti be Lovers, be lovers dan Lestler Lovers Dimanapun kalian berada. Selamat datang dan bergabung kembali di channel YouTube Lesti Fati Update yang akan selalu menggambarkan informasi terbaru mengenai idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Billar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen dan subscribe serta klik tombol notifikasinya. Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Leslar tentunya Baiklah perselamat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini Diawali dengan vitamin yang sangat membahagiakan dengan kelucuan Abang L Wah sepertinya Abang Fatih boboknya bareng Kak Saninya perselamat ya Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan sehat selalu untuk Abang Fatih yang lucu dan sangat menggemaskan ini, Masya Allah. Komentar pun tentunya memang banyak sekali diberikan di antaranya di akun. Nonon Anscon Mozart mengatakan, Masya Allah, oh ternyata Abang boboknya sama Babaji sama Otisania ya pandanya, Masya Allah. Luar biasa. Komentar selanjutnya juga bersama dia diberikan dari akun Hakaniyati mengatakan, Masya Allah si Kasib yang bikin kangen semua Sehat-sehat ya anak, bahagia terus bersama papap dan bundanya Amin ya Allah Begitu banyak support dan dukungan untuk Lesti, Bilar dan Abang El Kita semakin kagum Begitu banyak doa-doa yang diberikan Tentunya doa-doa baik untuk keluarga Lesti dan Rizky Bilar Kemudian juga persahabatnya kita simak nih, cedukan vitamin kemarin yang baru diposting ya oleh Kak Sania. Masya Allah, momen saat berenang, luar biasa kebersamaan mereka. Dan kita juga pastinya salut banget dengan Kak Sania, begitu tulus mensupport Lesti dan Rizky Bila. Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Sinal Puti Bila. Kalimat caption pun dituliskan, Masya Allah seneng banget lihat momennya ini, luar biasa. Semua pasti happy dan bahagia saat melihat kebersamaan idola kesayangan Lesti dan Rizky Pilar. Kita lihat juga bersahabat ya, doa banyak sekali diberikan. Salah satu intri akun Melipir dulu mengatakan, Masya Allah, Bismillah, kita doakan semoga Allah selalu menganugerahkan kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan untuk mereka. Lindungi setiap langkah mereka, luruskan jika jalannya berbelok, tuntun jika mulai hilang arah. Ingatkan dengan hikmah, ampuni jika salah, sabarkan jika sedang amarah. Kuatkan fisik dan mentalnya menghadapi segala ujian dan cobaan hidup. Tetapkan hatinya dalam iman dan taqwa. Jadikanlah keluarga mereka sakinah, mawadah, warohmah ma dengan keturunan yang soleh soleha. Masya Allah, doa yang sangat luar biasa diberikan untuk rumah tangga Lesti dan Bilar. Doa-doa baik selalu kita aminkan, doa baik selalu kita berikan untuk idola kita. Dan selanjutnya juga bersama dia, Bunda Lasege Gejora akhirnya aktif juga di akun Instagram. Dua jam yang lalu mengunggah postingan foto bareng Papa B dan Abang L. Masya Allah, melihat postingan ini kita selalu happy dan bahagia. Wow, kita lihat juga bersahabat ya, kalimat caption yang dituliskan oleh Bunda Lesti. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Semoga rukun bahagia terus untuk rumah tangganya. Tak henti-hentinya mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Apalagi Abang El yang makin hari makin ganteng banget, luar biasa Di postingan ini pun tentunya banyak juga tanggapan komentar yang diberikan Tentunya komentar-komentar yang sangat luar biasa dari orang-orang baik Orang-orang terdekat dari Lesti Kejora Kita simak bersama ya. ada tanggapan dari Bu Balfian yang memberikan love hitam banyak banget bu, Masya Allah. Ada juga Haris Prinsa mengatakan, Masya Allah, ada Mang Dery juga yang ikut menanggapi buah manggis, buah mengkudu. Cakep, lanjutin pantunnya. Aduh, lucu banget ya Mang Dery. Dan kita lihat juga perselabatan tanggapan lain dari akun Instagram. Dokter Oki Pratama juga memberikan tanggapan. Luar biasa, tentunya orang-orang baik, orang-orang hebat yang selalu mensupport idola kesayangan kita. Ada juga tanggapan dari Kristina Dangdut mengatakan alhamdulillah ikut bahagia jika kalian semua berbahagia dari Lesti, BBL beserta suami. Wow, luar biasa banget ya. Sampai dari So pun memberikan love hitam tiga. Dan Kobas juga ikut menanggapi luar biasa persabarnya. Begitu banyak orang-orang baik yang selalu tulus mencintai Lesti dan Rizky Billar. Kemudian, juga bersama dia, perhatikan ada sebuah kalimat ini luar biasa juga, diposting oleh akun restivalty.vcl dari akun resdi Pratiwi. Perhatikan dan disimak baik-baik dulu. Tidak fans sekarang malah suka kenapa? Dia membuktikan bahwa jangan pernah ikuti kata orang lain, hidupmu kamu yang jalani meski terlihat di luar sakit. Orang asing tidak akan pernah tahu kebahagiaan apa yang tersembunyi di dalam. Yang di dunia ini pun tidak ada tandingannya. Luar biasa, masya Allah, komentar yang sangat best banget. Dulu tidak fans, sekarang malah suka dengan Leslar. Luar biasa, doakan yang terbaik untuk rumah tangga Leslar. Kita semakin kompak dan semakin solid, tunjukkan bahwa kita semuanya ada untuk Leslar. Jangan kemana-mana, bersama terus ikuti channel Youtube lesti pati Update yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.